Assalamualaikum, apa khabar semua? Yasin harap semua sihat, duduk di rumah Sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19 Ok, hari ni Yasin nak cepat Ada orang tanya Yasin Judy, uh, uh, WA Army Yasin Dia tanya macam mana nak link WhatsApp uh, Business dengan page Ok, hari ni saya tunjuk, macam mudah dia First, buka page kita dulu Yasin dah buka dah, Yasin yang berada ni And Then, scroll ke bawah, belah kiri Tekan setting kemudian dia akan keluar benda ni lah. So bersamaan dengan dekat sini. Ada keluar benda ni, ini klik WhatsApp. So dengan yang sama, ya, sini tadi sini dah connect, so sini disconnect. So ni nombor WhatsApp bisnes nilah. 01 011 Okay. So masukkan nombor WhatsApp bisnes sampai kat sini. Jangan masuk WhatsApp yang biasa lah, awesome. WhatsApp, WhatsApp bisnes sebab Kelebihannya dalam bisnes boleh letak brochure kot Kalau letak seleksi dan ada macam-macam lagi ha, Akan datang ada macam-macam lagi So, for now yang tu saja So, tekan continue Lepas tekan continue Facebook akan hantar ha, Ni akan dapat satu code daripada Facebook my Facebook bisnes, nampak tak? So, yes, yang si masukkan kode ni. So, tekan confirm. So, settle. Ha, nak add to button boleh. Ha, ikutlah. So, setelah So, itulah cara untuk hampa linkkan WhatsApp for business nombor hampa dengan page apa. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.